Dari hasil 40 kami, dari total 2.300 km panjang sungai kami tangani, itu sekitar 42 kilo yang kondisi uh, kritis gitu. Dari 42 itu kami bisa manangi 19 kilo. Pokoknya gini, begitu terjadi di Jawa Tengah, itu tanggung jawab saya. Di mana? Ya, keterbatasan ya, tapi ada segala ya. Iya, siap, Pak. Nah, ya. Jadi, Ayu, sini, tuh, ya. ini yang pojok pada beton ini. Oh, itu sama David. Dari sini yang deras yang kemarin saya pasang supaya ada dan supaya bisa menghambat untuk melaju oh. Karena sedimentasinya ya. oh. luar biasa di sini. <tuk> ya, Pak. Ya. ya. terima kasih ya. Oh, siap, Pak. Siap, aman. siap. Kemarin enggak Pak. Apa di tanggungnya? Oh, sebelah sana, 5 meter. Oh, iya. Buat semua. Ini sudah baik kami coba mengenalkan juga normalisasi juga karena iya. kan 20.000 km itu memang kami tangani sehingga kami mencoba kolaborasi dengan ya. desa dengan kecamatan kabupaten sama-sama untuk mengantisipasi. Jadi apa? Sebenarnya ah, yang sungai kan kita sekarang standarnya seperti perintah presiden kemarin kan anomali cuaca ya, ya cuaca ekstrem. dan ekstremitas cuacanya ini kira-kira sampai maret, ya. so, pada saat yang bersamaan tentu gangguannya pada banjir, pada kondisi sungai kita. Ini tadi dengan Bu Wida saya juga bicara, ini juga masuk ke jalan, ini ya, jalannya, jalan. Hancur. jalannya jalan. hancur, nah maksud saya dalam waktu yang uh, wajah ekstrim masih berjalan, antisipasi apa yang dilakukan. Contoh yang tadi, kalau jebol gini ya okelah okay ini ya kecelakaan namanya. Ini bencana, kalau bencana ya penanganannya darurat, kita tidak pernah tahu. Istilah saya dulu karena saya tidak mengerti soal ini, uh, patroli sungai. Istilah saya Patroli sungai. Patroli jalan, memang mungkin apa enggak, kalau ya, enggak kira-kira kalau peralatan itu peralatan apa untuk mendeteksi area-area yang rawan, Karena memang kita mesti cari cara agar bisa keluar dari situasi yang seperti ini tapi berlanjut. Ya, tahu. Nah ini penanganannya butuh cepat. Maka tadi yang mungkin sudah bicara soal pompa itu ya. Yeah kalau pikiran kita kemarin yang sifatnya darurat pak. jadi kondisi darurat ini apa yang bisa kita kerjakan nanti kalau perlu keputusannya ini bersama-sama dari Kabupaten provinsi sampai pusat sampai nanti bicara dengan pusat apa tindakan yang paling cepat maka dalam kondisi seperti ini bisa dilakukan tindakan-tindakan cepat utama. tadi aku masuk yang Kota Kudus kan masih ada genangan dengan itu, nunggu pasrah kustialah Allah atau di Poma. yang di terminal itu. itu, dicarikan cara itu apa yang bisa dilakukan dalam tindakan-tindakan cepat. Kalau tindakan reguler, ya Agustus berjuta ke kemarau. <guluh> Jadi, kalau kita kemarau, artinya ya kita bikin polanya selama musim kemarau. Itu kita kerja untuk antisipasi tahun depan, tidak terjadi, tidak terjadi ini yang. Hmm apa ya tindakan-tindakan cepat Bama tadi yang masuk akhirnya limpasannya ke jalan, hujannya deras, cuacanya masih seperti ini, jalannya rusak, Jadi saya tanya Bu Wida Bu ini agak anugus rusak, parah ya yang nanti sampai di Pati itu terus apa yang mesti kita kerjakan Beijing Pak Beijingnya alatnya satu, nggak selesai maksud saya ketika situasi ini untuk menahan selama bulan Maret katakan, maka satu bulan penuh Masa, uh, secara masa kita gerak frontal, frontal betul. betul, makanya saya bilang tadi saya tawarkan, kayaknya mungkin, uh, atau habis ini Pak Jar diratakan antara pusat, provinsi, kabupaten, minta apa arahan dari BPWS, kira-kira area yang bahaya di mana, apa yang mesti kita lakukan, siap-siap siagaan kita seperti apa, nanti sekalian Pak sama jalan yang jalan itu juga kita mau bahwa memang perlu bantuan kita konsolidasikan kekuatan antara pusat, provinsi, sama kabupaten tapi konsentrasi yuk kita pinjem peralatan yuk ada di mana peralatan kalau masih nanti kurang TNI TNI, jangan nanti telepon Pak Pandang kita gerakkan mungkin peralatan termasuk e, Zipur kan bisa kita gerakkan Siap, ya. semuanya maksud saya jagani selama ekstrim Iya, sampai Maret ini. Sampai sampai mart. Mart. Jadi jalannya baik, terus kemudian sungai-sungai yang apa kira-kira rawan atau genangan sudah ada kita tangani, ya memang harus ada tindakan-tindakan khusus. Nggak tahu nanti semaksimal apa kekuatan kita bisa kita lakukan, tapi rasa-rasanya harus ada apakah orang, apakah alat untuk ngecek titik-titik rawan. Itu aja. Jangan mesti ada tindakan-tindakan ini. -tindakan. Memang nanti di hulunya di kita akan bicara sama teman-teman Bupati Wali Kota, kontrol tata ruangnya nggak bisa main-main. Maka -main. dulu pernah ada usulan ke saya, dulu tata ruangnya kudus mau dirubah untuk itu nggak saya kasih. Soalnya ini anupalah, hanya ini enggak itu dari dukung lingkungannya udah nggak kuat, jangan dikasih. Apapun alesannya. Wah ini soalnya untuk ekonomi tata ruang itu nanti pasti Ya dampaknya tata uang Pak, hmm. alasannya tata uang maka kemudian kacau semuanya, nah ini kita sudah merasakan, belum lagi dihajar oleh climate change gitu ya, maka hulu tadi saya tanya di mana, ini hulunya nanti akan LHK sama Kementerian, sudah saya bicarakan. Nah jadi mungkin yang di kota-kota Pak, ini Pak Bupati bisa tunjukkan ya, gitu. yang di kota-kota ini kira-kira ada nggak tindakan yang bisa kita ambil, Pama kalau itu menggenang di kota, bisa nggak di jalur-jalur utama itu disedot dulu, dibuang kemana arahnya? Bisa apa enggak? ya, kalau yang elevasinya tidak memungkinkan, katakan lumayan ada jalan provinsi. ini sudah saya sampaikan. Ini nunggu, Pak. Berarti tidak bisa. Kalau nunggu, berarti tidak bisa. Kalau tidak bisa, ya mari kita duduk, tetap berpikir keras dan cepat solusi apa yang bisa kita ambil, yang intinya airnya mesti kering sehingga orientasinya lancar. Selebihnya, percepatan semua, kayak yang di pati itu ya, ya nanti yang di pati juga sama, kita mau dorong, maka karena kemarin macetnya agak gila itu macet horor betul itu, dan ini kan tidak sekali terjadi apa ini masalahnya. Ya sudah, tadi malam saya telepon dilantas, 24 jam ditungguin begitu. Tungguin diusir semuanya, sambil kita berikan evaluasi kepada masyarakat. Kenapa semuanya rentan? Karena truknya juga pasti odol. Truk ini kira-kira ya, odol ini sama ini. Soal, soal, soal. <laughs> ya, truk-truk gitu, -truk pasti odol semua itu. <laughs> Jadi, maksudnya biar publik semua teredukasi bahwa ini tidak bisa dikerjakan sendiri. musim hujan dan musim kemarau jadi kalau menghadapi musim hujan kami itu di bulan-bulan Juni, Juli, Agustus kita melakukan yang namanya waktu susu susur sungai jadi kebetulan tahun yang lalu Tidak dari hasil patroli kami dari total 2300 km panjang sungai kami tangani itu sekitar 42 kilo yang kondisi uh, kritis gitu dari 42 itu kami bisa menangani 19 kilo atau ya, 5 kemarin. Nah, sisanya tahun ini akan kami lanjutkan untuk penanganan yang tangguh tangguh itu. Nah itu aja pak yang bisa di share ya kan. mungkin Pak Ade dengan Pak Eko ya. ya Jadi yang dirawan rawan itu seperti apa? Ya. Pokoknya gini ya. begitu terjadi di Jawa Tengah <laughs> itu tanggung jawab saya. Sehingga nanti kita mengkoordinasikan saja. Ya. Karena kalau nyerain pusat sendiri ini kan BPWS nggak bisa, BPWS nggak akan sanggup. Maka provinsi sama kabupaten harus bantu, nggak bisa nyalain ini, nggak bisa nyalain, nanti kalau itu bisa gotong royong, maksudku untuk kita kita bisa menghitung sumber daya. Biasanya duitnya banyak dari pusat, tapi tenaganya banyak dari daerah. Sharingnya daerah, nanti soal duit berapa maka kita bisa kerahkan. Mungkin Pak Jar juga diomongkan seperti BTT kita dan sebagainya itu untuk bisa digunakan di kondisi-kondisi ini. Karena ini betul-betul ekstrim, maka APBD kita juga diarahkan untuk merespon kondisi ekstrim. Karena kalau regulasinya masih kaku, ini enggak tertangani nanti. Gitu. Tanggal 7 nanti Pak Menteri PAU akan hadir untuk gitu. ya wis. tanggal 7 sekarang kan tanggal 3, depan maka depan ini depan ada kesempatan depan kita depan nata dulu. sekarang. Depan. Nata, siapin, nata siapin terus kemudian nanti di tanggal tujuh itu tinggal presentasi ya trukus yes, yes. yes, yes. yes, yes, sama yes, yes. Pas, uh, bapak yes, yes. menteri. Jadi ini tanda-tanda apa penanganan sementaranya yes, ini ya? Sarudatnya, iya, iya, iya, iya. sarudatnya itu tanah dimasukin serat jaring, terlonjong. Bu kebanjiran bu. Yuk ya, yuk ya, ya. Masuk Mungkin, airnya. <coughs> Kepung, masuknya dari Karena belakang dulu terus Kan tinggi ini Rumahnya kebanjiran kan agak tinggi Jadi kebanjiran, kebanjiran sebelum ini terakhir kapan? Ya kemarin terakhir. Kemarin terakhir, sebelumnya tahun lalu. Banjiran dari jembatan Tano. Jembatan itu kan banjir terus. Agak banjir apa? Oh. Pasti kalau banjir itu langsung masuk. Gak tahun lalu banjir. Nah, tahun lalu banjir terus. Tiap banjir banjir banjir. Tiap tahun banjir. Ya. Oh tiap tahun banjir. Mana yang paling tinggi banjirnya? Yang paling tinggi. Tahun Jadi, lalu, tahun kemarin, tahun atau ini. tahun ini? Tahun oh tahun lalu. ini. Masuk ke sini berapa kecil, saya kecil, masuk. kecil, saya sini. saya kecil, saya kecil, saya kecil, saya kecil, saya kecil, saya kecil, saya kecil, saya kecil, saya kecil, saya kecil, saya kecil, saya yang saya kecil, saya kecil, bu? yang saya ke sana, yang saya kecil, kok salaman <tuh> yang belakang, oh, Pak lo bawa mobil, oh, mobil. <laughs> tak kira sih di rumah lho sampe-an <laughs> yang banjir yang sebelah situ, Pak yang... oh, kita ya. mau bilang sampe-an ya, ini apa? batu pasir, batu pasir batu pasirnya dari Anu? dari Merapi pak oh Merapi yang gak punya izin itu ya? gak <laughs> oh, ya? pak, saya ambil dari Depo pak oh dari Depo ya iya tapi yang pengen tau juga ngaku pokoknya <laughs> <Tepang>. <laughs> gak berani ke Yo. gak berani, ini kapasitasnya berapa loh terkini? Hmm. Tampon, Tampon, ya? kubik pak kubik apa ton? kubik apa ton? Bik, Bik. Bik. Nah, di, di tahun kebi, mungkin 11 11 kapasitas truknya berapa? <tuk> ngangkutnya ya. 8 ini ngangkutnya 11 ya nah, gitu. jadi truknya itu kapasitasnya 8 tapi ngangkutnya 11 jadi kalau truk 8 ngangkut 11 itu menurut jenis itu kita supir 6, 6 tahun oh. itu bener, -bener apa keliru menurutmu loh ini santai baik ya salah Hah? salah? oh tenane <laughs> semua melakukan kebenaran atau melakukan kesalahan enggak? kalau, kalau aku semua ya salah semua oh, ya. salah semua <laughs> itu ya, harusnya 6 bukan 8 Hah? 6 eh, Iya, rata-rata lima, ya, lima enam, bang. Iya, lima enam, terus kemudian nih, kan. di depan itu biasanya, nih. Yeah. Neng kandengan bupati upa, masih kuat lagi. <laughs> terus sebelahnya tambahin aja. <laughs> <muda>. ya, makanya <laughs> jadi ini ditambah dan di ini odol <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Ya benar. Neng nak konco-konco pemilik truk sopir itu merasa ikut merusak. orang, mas. Perasaan tuh, ini perasaan tuh, perasaan dong, semua perasaan dong, kira-kira kalau rusak jalan, lah dengan tonase oh, enggak Pak. Gak, Pak, bukan gak, Kapasitasmu melebihi kalau buku yang orang rusak ini, ya. kan? mobilnya dulu yang rusak, Pak. Harus jalan, belahin iya kan? mobilnya yang rusak jalan, tuh tadi ini, rusak mobilnya dulu baru jalannya ini, ini, ini, ini, kan jalannya akhirnya rusak pak ya. 11... apa tadi? ton ya? iya 11 kali. ton itu bisa diangkut dan tidak merusak jalan tahu enggak? kira kira-kira kira kira bisa kapal terbang, hah? kapal terbang ya. dua kali kapal <guna> terbang <tuk tuk> sama buruk tahu nggak kira-kira? kira-kira luar madal oke kalau hanya satu armada itu Jiyanki secara lulus dulu WCMnya dicabut <SILENCIO> tau gak? pernah denger multi-axle ya? Belum, belum AC ditambah Oke? itu duduk supaya yang ngerti ya oke okay? kita kemana lagi? yang nama jeneng gak? yang Club baru kemarin baru kemarin <laughs> <laughs> ini apa nah, ini cerita -cerita, saking saking cara huh? nah, <tuh> tanahnya oh itu, apa? Oh, oh, itu satu petak kota, -kota. di sini oh, diisi... pasir Dini, tanah oh di tanah Tana. Tana mendatangkan oh tanya. Mendatangkan. Tanya. Okay, jadi diangkut di truk ini. Ini sebenarnya sama dengan pasir Ada sedimentasi yang tinggi Tiap tahun penambahan Itu tanahnya siapa sih? Di dari murid pertanian. mana ya. selatan Pak selatan Ini rata ada ada otot-ototnya. ada ototnya ada ada ada ada ada sini keluaran bang bisa pak yang dulu pernah dilihatnya ini, musim mudar panjogon awal ini masih juga panjogon anggoning ini gitu. untuk tahu aja, jadi begitu hujan deras karena ada potensi potensi kan panjogon soalnya begitu terhambat jelek, balik ya melimpas warga sudah, ano pak membuat <mort> itu setiap jembatan ada pintu sehingga ketika <sukur> air meluap masuknya ke jembatan tidak masuk ke perkampungan Bukan <sukur> itu kayu, Nyangkut Nyangkut sudah Pak, Jadi Ini ya. Iya ya? Ini dalamnya berapa ini Ini Ini karena meteran masuk, masuk, masuk normalisasi udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, dan itu, arahnya beliau ke WPRM, langsung luar biasa ya luar biasa ini sampe ngerasani bener-bener sekarang nggak bisa langsung tulisan laporan langsung WA, foto, share foto, saya foto kan enak gitu foto, beli di Korea saya kini, di di sini gitu lagi tanahnya tarik laki, ya? Terus kiriman dari sana, jangan dari ini. pada maksudnya pada nyari tanah gitu. Teorinya dibuang ke sekitar kiri karena di tanggul. Oh, ya. Tanggulnya tambah. Banyak tambah, tambah, tambah, tambah. Bisa usah Jadi, jadi teorinya itu kemarin itu saya pikir-pikir teorinya ya eh, lebih banyak peralatan bisa bisa, Oh kalau dalam musim hujan kira-kira bayangkan atau jalan ribuan oleh bisa-bisa coba hehehe bravo dan dia nggak kita telpon masuk mana ya ya ya ini pak ada kan tinggal buang sampah kekasih gitu ya, gitu gitu. Oh iya, saya sering lewat itu untuk jadinya orang masih berapa Siap. Ternyata banyak tanggul-tanggul yang jebol maka kami komunikasi terus dengan Pak Bupati dan dari BPWS atau Pak Ade kita coba standby. Tapi rasa-rasanya dengan uh, kondisi ekstrim ini perlu kita membuat semacam patroli. Ternyata dari BPWS sudah ada dengan berapa ribu? 2.348 kilo banyak. 2.000 344 km. km panjang sungai yang mesti dikelola BBWS Jadi nggak mungkin BBWS kerja sendiri Maka hari ini kita coba untuk siapkan koordinasinya Antara BBWS, provinsi dengan kabupaten termasuk sampai desa Siap ya, Pak Siapa? Untuk melihat dan sudah diidentifikasi tadi titik-titik rawannya ada berapa tadi pak? 42 kilo um, yang sudah kita lebih, 19 kilo. 42 kilo yang kritis baru 19. 19 kilo, ya. Maka yang lain kalau kita buatkan semacam sistem informasi maka titik-titik itu yang berbahaya. Maka dukungan masyarakat menjadi penting. Nah kalau kemudian kita mau ingin kerjakan itu apa dengan bagus dengan cuaca seperti ini ya kita mesti alert ya di Klaten dulu karena kawan-kawan anak-anak dari e, relawan waktu itu juga membuat sistem. Jadi kalau seperti ini curah hujannya tinggi, dia buatkan apa sinyal. Diukur dari atas ada sensornya terus kemudian dia ngelola Ini masyarakat di Klaten tuh bagus sehingga begitu terjadi air nah, segini langsung komunikasi semi manual sih wah hanya pakai hati tapi masyarakat bisa e, siap siaga. Nah, titik-titik rawan itu saya kira bisa dikasih tanda sehingga kawan-kawan uh, KADES ini bisa kita minta untuk uh, siaga. Ini yang khusus apa sungai ya, termasuk tadi kita coba carikan cara bagaimana genangan-genangan yang hari ini ada di area-area keramean, kota, terus kemudian jalan-jalan yang dilalui apa transportasi itu betul-betul nanti cepat kita keringkan. Kalau kita sedot buangnya kemana, alatnya seperti apa, carinya di mana, mesti kita siapkan, mesti kita kerahkan, kita konsolidasikan siapa sih yang punya pompa, ada berapa sih? Kalau kita melihat seluruh Jawa kan tidak seperti ini semua, tapi hari ini Pantura kencang hujannya, Pantura kencang banget. Maka kita masih standby sampai akhir bulan. Maka selama kurang lebih satu bulan ini semua kita minta standby. Maka setelah pertemuan ini nanti kita akan koordinasikan di area-area yang rawan itu untuk bisa kita dorong. Nanti begitu. Kita butuh tenaga lebih banyak, kita kontak TNI untuk bisa membantu. itu sure.